Ya, ya, kumpang, ya. terus. Yang dialami juga apa di Yang dialami ya itu setiap ketemu beliau dia selalu ngajak kayak ayo kapan jalan kapan, kapan ketemu gitu kapan jalan bareng berdua gitu Tapi aku disitu selalu alasan-alasan alasan, kan selain juga saya butuh kerjaan ya jadi gak mungkin langsung bilang enggak lah kayak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 karena aku juga punya cowok terus udah gitu Kayak iya apa sih kayak harga diri gitu Kayak nagi-nagi terus Nah, situ aku langsung ambil keputusan gak mau gitu Nah, kemudian dia langsung Kayak e, ya udah kamu habis, habis kontrak aja gitu, gak diperpanjang kayak gitu Berarti sekarang udah gak kerja mbak atau gimana Hah? sekarang nah, masih kerja atau berarti gimana kapan, mbak? Terus kontraknya nanti tanggal tiga nih Tapi sekarang masih kerja Tapi sudah di, sudah di bisa, Bisa, kita oh, belum. Ya, hampir dibandingkan. Kalau dia menolak, kemungkinan ada, ya, ya. Ya, ya, ada. Ada. Hmm. ada sih? Takutnya sepeda, mbak. Ya. Ya, trauma aja. Juga. Mbak. Ada sih? Nah, kan ada sih? Ada sih? Ada Ada Ada sih? Ada Ada Ada Ada Menyebut Tapi sempat-sempat mengirim gitu. foto hotel ya, hmm, iya, Mbak? Iya, hotel iya, mana, Mbak? Ngajaknya hotel. Salah satu hotel di Capeka. Jadi principnya, si Mbak ini keberaniannya, dampingi Pak Ubuntu Broly, pemerintah Kompetenukasi, ada tim advokat yang tujuh advokat kita siapkan untuk dampingi pelapor. Kedua, apapun bentuknya, upaya terhadap kekerasan terhadap perempuan, kemudian dugaan pelecehan seksual, baik fisik maupun non-fisik, tidak boleh dibenarkan. Khususnya buat pekerja perempuan di Kompetenukasi.